Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan diri saya Sebenarnya dunia yang saya logisitas yeah. Berbeda-bedanya yang bertembus satu quintal bayangan, yaitu di angka 97 Dengan berbagai macam obat herbal Dari yang murah sampai yang mahal Saya coba berkali-kali bertahun-tahun Tidak ada hasilnya Alhamdulillah, sekarang ketemu dan cocok yaitu produk yang sangat bagus ya, Menurut saya slim trifinity ini Saya pertama kali beli paket satu minggu ya Susut dua kilo, terus begitu cocok saya beli untuk satu bulan ya. Alhamdulillah, bulat badan saya bisa di angka 86 Berarti turun 11 kilo itu pengalaman dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.